Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah insyaallah Ketemu lagi dengan kakak-kakak Dan teman-teman kelas Bumar bin Khotab Apa kabar semuanya? Insyaallah semuanya Dalam keadaan sehat ya Nah di Oh iya bubiki mengucapkan Warakallahu fikum Untuk semuanya karena sudah naik kelas 5 Nah di kelas 5 ini Kita ketemu lagi Bu akan mengajarkan pelajaran Matematika Nah, hari ini kita akan belajar matematika tentang tentang apa ya, operasi hitung pecahan Kakak-kakak dan abang-abang masih ingatkah tentang pecahan? Di kelas 4 kalian sudah belajar tentang pecahan, di kelas 3 juga sudah Nah ini kita pelajari lagi tentang pecahan Coba kita lihat hmm, Ini dia, bentuk dari pecahan 2/12. 2 itu merupakan apa? Pembilang. 12 itu merupakan penyebut. Ya kan? Terus 4/8. Pembilangnya berapa? Iya, 4. Penyebutnya berapa? 8. Terus apa saja yang harus kita perhatikan dalam operasi hitung pecahan? Nah, kita lihat slide selanjutnya. Nah dalam operasi penjumlahan dapat dilakukan jika penjumlahan pecahan e, dapat dilakukan jika penyebutnya sama nih contohnya pecahan 2/12 ditambah 9/12 coba ini dia penyebutnya 2/12 itu Penyebutnya berapa? Ya, 12 9 per 12 penyebutnya itu berapa? Nih lihat lagi ya kakak -kak dan nabang-nabang 2 per 12 penyebutnya 12 9 per 12 penyebutnya juga 12 Apakah penyebutnya sudah sama? Ya, sudah sama berarti ini bisa langsung diselesaikan Ya, itu tadi maksud dari yang pertama ini Penjumlahan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama Ini ya. Nah, selanjutnya Um, ubah pecahan menjadi pecahan lain yang senilai sehingga penyebutnya sama. Nah jika ada, ada dua pecahan tapi penyebutnya berbeda, dia kita kita disuruh menjumlahkan tapi penyebutnya berbeda, maka inilah yang harus kita rubah hmm, penyebut dari ini pecahan 2 per tiga itu penyebutnya tiga, kemudian pecahan satu per empat itu penyebutnya 4 Penyebutkannya penyebutnya kan berbeda, inilah yang harus kita Samakan nilainya Sehingga penyebutnya sama Sampai sini paham Kakak -kak dan abang-abang Kita lanjut dulu ya ke slide selanjutnya Nah oh ini masuk ke contoh Penjumlahan pecahan biasa Kita lihat contohnya Sekarang kita akan membahas contoh Lihat 2 per 3 ditambah 1 per 4 sama dengan titik-titik Nah yang perlu kita perhatikan adalah penyebutnya terlebih dahulu 2 per 3 penyebutnya adalah 3 1 per 4 penyebutnya adalah 4 Apakah pecahan ini memiliki penyebut yang sama? Tidak kan? Nah, oleh karena itu Langkah pertama, langkah penyelesaiannya adalah Kita harus mencari KPK Dari 3 dan 4 Mencari KPK dari 3 dan 4. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Ya, kita cari kelipatan dari 3. Kelipatan 3 yaitu 3 kan 6 9 12 15 18 21 dan seterusnya kelipatan 4 kelipatan 4 yaitu 4 8 12 16 20 24 dan seterusnya sekarang lihat kita sudah menemukan kelipatan 3 dan kelipatan 4 dari kelipatan masing-masing, mana angka yang sama? Itu 12 dan sini, 12 Kelipatan 3 ada angka 12 Di kelipatan 4 ada angka 12 Jadi KPK Dari 3 dan 4 Adalah 12 Nah, sekarang kita kembali ke Contoh ini tadi Kelipatan 3 dan 4 itu adalah 12 Berarti kita gantikan sekarang penyebutnya menjadi 12 sudah nah karena penyebutnya sudah berubah maka pembilang juga harus kita rubah 12 dibagi 3 sama dengan 4 kan? berarti ini dikali 4 kemudian 12 dibagi 4 sama dengan 3 berarti ini dikali 3 2 kali 4 sama dengan 8 satu dikali 3 sama dengan 3 Nah, sekarang ya penyebutnya kan sudah sama Berarti kita bisa menyelesaikan Pembilangnya Bisa kita jumlahkan 8 ditambah 3 itu 11 per 12 Ini jawabannya Baiklah selanjutnya Kita akan membahas soal-soal Yang ada di buku kalian ya Anak-anak silahkan buka bukunya di halaman 5 Pertama Lengkapilah pecahan-pecahan Senilai di bawah ini soal nomor 2/5 ditambah 1/4 per titik-ketik per20 ditambah titik-titik per 20 kita disuruh mengkapi titik-titik yang ada di sini Coba perhatikan di sini penyebut dari 5 dari maksud ibu penyebut dari 2/5 itu adalah 5 penyebut dari 1/4 itu adalah 4. Lihat penyebutnya ini kan masih berbeda ya Tidak sama Tapi di sini sudah diketahui APK dari, kedua, dari penyebut ini APK dari 5 dan 4 adalah 20 Jadi kita tinggal mengisi yang atasnya Lihat disini ya um, 2 per 5 Ditambah 1 per 4 dengan titik-titik per 20 Ditambah titik-titik per 20 Ya lihat Karena sudah diketahui KPK dari 5 dan 4, maka kita selesaikan selanjutnya. 20 dibagi 5 sama dengan 4, kan? Berarti pembilangnya kita kalikan 4. Nah, 2 kali 4 sama dengan 8, kita isikan di sini. Kemudian, 20 dibagi dengan 4. 20 dibagi dengan 4 sama dengan 5. Nah, kita kalikan. Pembilangnya ini, 5. Hasilnya 1 kali 5 sama dengan 5. Kita tinggal selesaikan 8 ditambah 5 Sama dengan 13 per 20 Nah jadi seperti itu ya anak-anak Nah kita bisa bahas lagi Contoh soal halaman Nomor 3 ya kita selesaikan nomor 3 nya 3 per 5 Ditambah 1 per 3 Sama dengan Hmm. Aman Oh iya. Seluruhnya belum diketahui ya. Penyebutnya juga belum diketahui. Maksud Ibu KPK dari keduanya ini kita cari dulu. 3/5 berarti penyebutnya adalah 5. 1/3 penyebutnya adalah 3. Nah, kita cari dulu KPK dari 5 dan 3. Kelipatannya. Kelipatan dari 5 Kelipatan dari 5 Kemudian 10 Terus 15 20 25 Dan seterusnya Terus kelipatan dari 3 3 6 9 12 15 18 Dan seterusnya Lihat bilangan yang sama mana 15 ya kan Dari kelipatan tadi bilangannya yang sama adalah 15. Berarti KPK dari 5 dan 3 itu adalah 15. Kita catatkan di sini. 15. Sudah, jadi juga 15. Nah, 15 dibagi 5 berapa? 3. Jadi kita kalikan 3. Pembilangnya kita kalikan. 3 x 3 9. Tuliskan di sini. Kemudian 15 dibagi 3 Berarti 5. 1 x 5, 5 Sudah bisa kita selesaikan? Kita jumlahkan sekarang 9 ditambah 4 9 eh, ditambah 5 14 15 Seperti itu ya Operasi pengurangan itu pada umi sama ya Kakak-kakak dan seperti operasi penjumlahan Syaratnya juga sama Penjumlahan persenya dapat dilakukan jika penyebutnya sama Nah, ubah pecahan menjadi pecahan lain yang senilai sehingga penyebutnya sama seperti tadi. Kita lihat contohnya ya. Ya sekarang kita masuk contoh operasi pengurangan pada pecahan. Seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya benar yang sama kita harus memperhatikan penyebutnya terlebih dahulu jika berbeda harus kita samakan jadi langkah pertama adalah menyamakan penyebut kan? dengan mencari KPK, ya, KPK dari cari KPK dari 5 dan 4 Yuk. kita mulai dari kita mencari kelipatan dari 5 ya. 5 10 15 20 25, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 4. 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Nah, manakah bilangan yang sama dari, dari kelipatan 5 dan kelipatan 4? Ya, ini dia, 20. Jadi, hmm, KPK dari... 5 dan 4 adalah 20. Nih. Yuk kita kembali ke soalnya. 4/5 3/4 Tadi aplikannya nya sudah dapat, berarti kita langsung tuliskan sini 20. Op, tandanya kurang, kan? Kemudian sini juga kita tuliskan 20. Nah, kita isi yang atasnya 20 dibagi 5 berapa? 20 dibagi 5 berarti 4. N kan? berarti 4 dikali 4 16. Selesai untuk yang ini. Lanjut yang sini. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Berarti 3 dikali 5 dengan 15. Nah sudah selesai sini. Berarti kan penyebutnya sudah sama Berarti bisa kita operasikan Bisa kita kurangkan 16 dikurang 15 16 dikurang 15 adalah 1 Per 20 jawabannya. Mungkin anak -anak. Ini salah satu contohnya Nah bagaimana jika uh, Penyebutnya sudah diketahui Maksudnya HPk-nya sudah diketahui Ini dia Kita lengkapin Di soal nomor 2 ya Halaman 7 1 per 3 Dikurang 1 per 5 Sama dengan. Ini sudah diketahui KPK dari 3 dan 5 itu adalah 15 Nah kita tinggal melengkapi Ini sudah sangat mudah Kita bagikan aja 15 dibagi 3 sama dengan Berapa? Ya 5 kan 15 dibagi 3 sama dengan 5 Kalikan sini 5 1 x 5 5 Kemudian 15 Dibagi 5 Sama berapa? 3 ya Berarti ini dikali 3 1 x 3 3 Nah kurangkan 5 kurang 3 Sama 2 Di 2 per 15. Nah ini contoh-contohnya Anak-anak Selanjutnya juga Kalian akan mengerjakan soal secara mandiri ya Jadi contoh-contohnya Nanti jika ada yang kurang jelas Bisa ditanyakan ke Ibu Vicky ya Sekarang kita lihat tugasnya Nah ini tugasnya Nah tugas yang dikerjakan itu adalah Nomor masing-masing nomor 1, 2, dan 3 Jadi ada enam soal ya Ini kerjakan penjumlah pecahan di bawah ini Berarti yang dikerjakan nomor 1-3 Kerjakan pengurangan pecahan di bawah ini yang dikerjakan juga nomor 1 sampai 3. Jadi ada 6 soal. Demikian penjelasan dari ibu. Nanti boleh ditanyakan kembali jika ada yang kurang jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.